Aku beliin mainan baru Apa itu? Aku beliin sapu Sapu? Sapu otomatis Dumbang Wah. Ini yang tipe paling baru Bahar kan? Gak juga sih. 14 mah Oh nooo 14? Biar aja kan? Dia aja kegek Menurut Cangkang kayak 14 mah Kenapa kamu gak bilang apa-apa? Mungkin semua surprise tapi ini, Yang 14, mak, soalnya kan ini serba otomatis sayang Terus anak oh. juga kita harus pakai banyak uang Tapi bagaimana buat itu? Ini kan buat ngebantuin kamu sayang Soalnya kalau lagi ngurus mei itu kan kita nggak bisa bersih-bersih tiap hari itu Nggak sempet kan? Iya nah, nggak punya ini asisten rumah tangga juga kan Makanya ini jadi asisten rumah tangga kamu buat ini bersih bersihin nanti seluruh rumah ini bisa nggak ya? bisa bi, nah, kalau nggak coba, coba kan nggak tahu ya banyak furniture kan pasti tabrak tabrak lo kita coba aja dulu lho. karena coba coba tapi udah udah bayar kan? ya udah bayar kalau nggak bayar kenapa datang saya? tempat nah. beres 14 mal 140 hehe kita langsung unboxing sayang udah di unboxing juga sih kalau kamu beresin beres gimana? Coba bayar aku belas 14000 gitu huh? Mending itu Mending itu? Eh, udah mau aku kan ini Waktunya mau dipakai Buat ini santai-santai sama meru uh kerja okay, sayang, sayang! Cepanya enggak ada, loh Udah ada banyak barang-barang buat meru Apa sih ini? Kita ada mainan baru yang di berangkat itu ini gitu. ini, hmm. ini ini dasboknya buat box. jadi dia habis nyedot itu ya debu sampah sampah gitu terus dia oh, di, otomatis disimpan di sini kita nggak perlu bersih bersihin si si mesinnya lagi kan oh ini bisa buat sampai enam bulan jadi kita cuma ambil itu aja buang gitu gue Bu, kan pergi ke apa tempat sampah, sampah gitu huh? <laughs> <laughs> jadi, kita harus dibuang di tempat sampah, sampah gitu ah, ya, ya harus ya aturinnya oh, tuh gede ya nambah itu oh tutut tuh, tuh ada kameranya tuh <laughs> belum nyala oh. ada ininya sayang hmm? ya ada rodanya sih mal jadi dia bisa lewat tangga ini sayang serem banget ini baru beli jatuh rusak jangan deh beli lagi enggak hmm. <laughs> mahal kayaknya coba ya Oh tuh tuh tuh tuh kameranya nyala sayang. Oh. nabrak Tabrak. Nabrak sayang. Uh pinter, oh, pinter sayang. Pinter. Ah ah ah <laughs> ah, <tuh> -ah. Ya. Lihat dia bisa masuk ke dalam. Keren loh ini Kemana eh. lagi dia? Coba lihat ya Balik dia Hmm ini gimana dia muter-muter jelas Bisa nggak dia? Oh bisa masuk sayang Bisa bisa Tuh tuh tuh, tuh, tuh ada rambut tadi Tadi ada rambut eh, Itu lampunya buat apa ya? <laughs> itu lampunya buat apa sayang? Kamu kok kelihatan kayak bego <laughs> Tuh, tuh, tuh ada debu coba lihat ada debunya di situ oh keangkat oh oh bersih bersih saya tuh tuh tuh tuh, muter dia pinter sih masuk lagi ke dalam oh enggak deh pinter dia sayang bagian sini udah selesai dia enggak masuk lagi sayang dia nggak nggak masuk lagi langsung ke sini dia tuh, pintar dia langsung balik coba buka pintu ya uh lewat sayang dia bisa ke dapur kayaknya eh kok balik lagi? balik lagi daerah sini gimana? dia nggak ke dapur coba gimana sayang? dia pintar atau enggak ya? kira-kira guna nggak sayang? belum tahu ke mana? udah oh, lagi tau masih nabrak-nabrak Tembok gak jelas, itu sama. masih tempat yang tadi sih. Oh. Ini kalau tengah malam berisik banget, kayaknya ya, kabur, kabur. Ah, mungkin cuma awal aja, kayaknya sih iya. Tapi me, kalau udah bersih gini kan jadi mirip yang bisa main-main di sini. Bersih kok, saya sini ada masih rambutnya. Ah, bolos dia, Ini muter-muter gak jelas. Ah coba dia ke kesana, oh. Oh. udah bisa, tapi dia. Kok gak mau? Ah, bisa-bisa. Oh bisa, oh, bisa. oh, bisa. Bisa sayang? Bisa dia? Tapi bisa, bisa pulang gak dia? Setinggi ini. Keren sih. Bisa nanjak ini, an. Kaca bisa nanjak. Lumayan tinggi loh ini. Tapi ada nisa. Tunggak ini ya. gua oh, nggak jatuh coba oh, ya? nggak jatuh tahu dia pinter ya eh. pinter, pinter. Oh, pinter dia nggak jatuh pinter ya saya pinter, ya? Pinter nggak jatuh, jatuh, ya. jatuh coba iya iya sensornya buat itu juga ya oh supaya nggak jatuh ah. tapi di sana tadi dia bisa lewat coba oh. coba kita lihat Mau dia mau pulang ini Mau ngecas? Oh. <SILENCIA> Udah selesai sayang, gimana? Bodoh-bodoh pintar gitu ya <SILENCIA> Pintar-pintar bodoh. Ada bagian yang pintar, tapi ada yang bodoh. Pintar-pintar bodoh. Padahal udah keluarin uang segitu hampir 15 juta, tapi iya sih ya. Tapi dia bisa muter-muter loh, bisa belok-belok. Dan hmm, apa ya, itu. otomatis pulang. Ka? Dia dia pulang sendiri kan, Perang dan sendiri. itu terakhir disedot itu tadi di sini, disedot. Jadi bisa disimpan di situ tuh. Buat lama, kita nggak perlu ngebersihin robotnya terus. Dan itu bunyinya hmm. gede ya. Oh, kenceng banget ya. Iya, kenceng banget. Tuh, gitu iya. Jadi, kalau malam gimana? Bersih di Tetangganya ya. pasti gitu kan? Bener, bener, bener. Heeh, iya. Dan tadi bersih-bersihnya juga berisik juga. <laughs> pinter sih, cuman iya. Mungkin ini ya, tergantung layout rumah ya. Kalau layout rumahnya besar gitu ya, bentuknya persegi. Kalau enggak bulat gitu, mm -hmm. Mungkin gampang buat, buat si robotnya ini rumah kita agak kompleks ya? Agak kompleks, soalnya yeah. banyak ini furniture yang ada kaki-kakinya itu Tapi udah terlanjur beli sayang, yeah, kita pake aja ya? <laughs> Hah? Jadi gimana ya ini? Pake aja ya? Kayaknya... ini beli bisa kan? Ini kayaknya karena di depan kamera guys Awis yeah. oh, sini bakal diomelin aku sama dia. Bentar, deh. aku ist istri ya. Oh beneran? Iya yeah. Beneran? Iya yeah, deh Jadi aku nggak buang-buang uang kan? Aka buang ya. <laughs> dim, buli, apa mending beli apa popok. Mending beli popok ya lima <laughs> belas. Beli popok bisa sampai tua. Sampai Ngerin tua ya. bisa sampai tua. Ada. Dia juga <laughs> bingung. pakainya mungkin siang. Tergantung layout rumah bener. Iya. Yeah. Tapi bagus dia bisa belok gitu. Ada. Ada barang misalnya jatuh di, di lantai gitu, dia bisa muter gitu. Ada kabel dia bisa lewat. Terus hmm. ada tanjakan sedikit ya, tadi kurang lebih empat cm kayaknya. Itu masih bisa dilewatin. Dan dia nggak jatuh sayang. Iya itu bagus ya. Dia tahu. Pintar, pintar. Ah, maksudnya ada apa ya, bi bisa jatuh gitu. Barang-barangnya kalau linggang hmm. ya dorong kan. Ya kalau, kalau ringan, didorong coba didorong sama dia kan, kayak tadi tempat sampah didorong gitu Habis itu didorong balik lagi tapi, keren ya? Iya, pintar deh Pinter sih pintar uh, Dan dia nggak huh? menyerah kan? Dia nggak menyerah benar-benar Kita juga sebagai manusia nggak, jangan pernah menyerah, robot aja nggak mau menyerah tadi Dia berusaha gitu nyari-nyari jalan yang lain Tapi kok dia tahu sayang, maksudnya seluruh rumah ini udah Udah selesai gitu ya. Mm -hmm. Ini kan baru pertama kali, guys. Tadi mungkin dia pertama kali agak makan waktu lumayan lama karena mapping dulu. Dia mungkin soalnya besok-besok dia udah ingat jalurnya yang mana gitu, temboknya yang mana, terus ada furnitur, ada meja, atau apa gitu. Mana uh, ini kita bisa lihat di HP-nya juga, guys. Jadi setelah dia mapping, nanti dia keluarin ini, ada, ada petanya, dena rumah gitu, terus. Ada apa aja gitu, dia tahu, ini meja, ini kursi, gitu. ini sofa, dia tahu Jadi ada kata salesnya gitu sayang mm -hmm. Dan setelah udah pinter gitu, dia udah mapping berkali-kali Dia pakai jalur yang sama, udah bener Kita tuh tinggal nyalain, uh, suruh dia bersih-bersih misalnya jam berapa gitu Dan oh. kalau mau, kita bisa suruh dia bersih-bersih misalnya di ruang tamu Atau di kamar satu, atau di dapur dong itu bisa guys itu kata salesnya, ya? kata salesnya gitu. Tapi belum kita tahu kan? Ya kita coba pakai dulu <laughs> lah ya kalau gitu. Ada sayang, ya kita melayang antara bodoh atau pintar atau akunya yang bodoh kali ya. <laughs> Tapi kalau kita nggak coba kan nggak tahu guys. Iya. Coba dulu aja. Ini terungan dulu maka Coba tau nanti besok besok kita beli rumah lagi kan kita pindah rumah. Mm -hmm. Kan bisa dipakai tuh, gimana sayang? Iya. Kamu nggak marah kan? Aku marah sih. Soalnya nggak ada seorang udah kan? oh, nggak ada diskusi. Iya, bila -bila harus diskusi dulu. dulu ya, guys. Kalau kita mau beli sesuatu, tuh harus diskusi dulu, guys. Aku kirain tuh pengen kasih surprise gitu. Jadi, saya si ini nggak perlu bersih-bersih lagi, dan aku juga nggak perlu bersih-bersihkan lantai. Nanti pas meru yang udah lumayan gede, kan dia bakalan merangkak tuh, atau jalan-jalan gitu, atau dia muter-muter di lantai gitu ya. adalah kita Bapak kamu buang-buang uang. <tuk> Tapi belum tahu ya, ini buang atau emang berguna ya? Invest. Oh, invest enggak sih? Ini bakalan kalau dijual pasti murah ini <tuk> <tuk> <tuk> ya. Enggak enggak. Ini invest buat masa depan atau buang uang. Masa depan apa? Masa depan future. Oh, jadi Ya, vujen kita gitu, paham enggak?